uang loro loh iki. Bapak Ibu undangan yang sudah uh, selesai Kami bersyukur untuk kembali ke, Kembali di dunia kembali Untuk menyaksikan Yang saat ini sedang tampil Bagi kita semuanya Dalam rangkaian acara Tersaturan di tangan Ananda Bagasikit Radia putra mau di Adalah barongsai. Sampai jumpa di Thank <laughs> you. Sekali lagi kami sampaikan ucapan selamat sore dan juga selamat datang Untuk Bapak Ibu undangan yang siang hari ini berkenan memberikan doa restu Bagi Nanda Bagas Sikit Putra Maldi Yang sudah melaksanakan hitanan dan di depan tentunya masih kita saksikan Persembahan dari Barongsai IKSB Kabupaten Trenggalek Thank <laughs> you. dan sekarang di dalam barang dari Yeah. Disampaikan. Uh, terima kasih atas selalu Bapak yang Bapak Camat terima kasih